Hello, apa khabar semua? Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru yang ingin menggunakan OBS Studio dalam merakam video pengajaran mereka adalah bagaimana nak menunjukkan dua paparan di dalam satu skrin ataupun satu skrin monitor sebab kebanyakannya guru-guru hanya menggunakan laptop yang hanya ada satu screen lah, tanpa screen kedua. Yang ada dua screen tu lebih mudah untuk menggunakan OBS Studio. Uh, masalah ni juga sering diutarakan uh, apabila uh, PowerPoint digunakan dan PowerPoint uh, dalam bentuk full screen tu akan mengganggu uh, cara kita melihat paparan di OBS Studio. so dalam video ini saya akan tunjuk sedikit salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk pastikan bahawa kita dapat merakam dengan uh, betul apabila menggunakan uh, PowerPoint. Pertama sekali kita pergi ke PowerPoint terlebih dahulu. Contoh ini adalah PowerPoint saya yang saya hendak rakam. Kemudian pergi ke uh, slideshow ini. Tekan set up slideshow. Jangan gunakan full screen, tapi gunakan window. Sebenarnya apabila kita membuat rakaman, kita tidak perlu letak full screen, uh, sebab kita lihat di depan mata kita, di depan screen kita sudah so, sudah cukup besar. Uh, dan apabila ia dirakam dalam bentuk video, dia tetap dirakam dalam bentuk uh, penuh dan tidak perlu full screen. Kita hanya perlu full screen apabila kita nak tunjuk dalam projektor dan papernya sebenarnya. So, kita tekan yang ni, okay. Dan kalau saya letak dalam bentuk Slide show nanti, dia akan nampak macam window macam ni. Kita boleh kecilkan terlebih dahulu ke sebelah uh, kiri kita ni. Kalau nak panjangkan dia pun boleh. Kemudian kita beralih ke OBS studio kita pun kecilkan juga. Dan kita letak di bahagian ini. Nampak tak? Kalau kita takut kita tak dapat lihat dengan jelas. Uh, kita boleh buat side by side macam ni. Kemudian bila dah selesai kita atur macam ni senang kita nak tengok kita hanya perlu tambah uh, window capture kita boleh namakanlah contoh yang ni uh, PowerPoint so dalam ni kita pilih PowerPoint kalau tidak dapat dipaparkan kita boleh tukar ke window graphic capture takut nanti dia tak keluar kita bertukar ke ni and then tekan OK right Nampak tak dia akan ambil keseluruhan window tu. Kita tak perlu keseluruhannya. Kita hanya perlu tekan alternate. Kita kecikkan. Right. Tekan alternate. Lepas tu kita ambil bucu-bucu ni. Kita crop. Okay. Bahagian yang kita kendaki. Kemudian lepaskan alternate. Dan kita tarik screen kita tu. Sebesar yang kita nak. Contoh saya buat macam window tu. Saya akan tarik video cam saya ke bawah turun ke atas saya akan, saya akan tarik video cam saya ke atas so video cam saya ni sekarang berada di atas powerpoint saya akan besarkan lagi okey begitulah uh, slide kita dah di belakang uh, webcam kita kalau anda nak tahu cara untuk membuang green screen uh, di OBS Studio boleh lihat video saya yang dipaparkan di atas ataupun di uh, description saya ada letak link uh, video yang cara nak buang green screen. So se selesai saja. Di bahagian uh, PowerPoint ni kadalah kita ni dia ada sebenarnya semua animasi yang kita letak dia akan dapat digunakan kalau kita ada animasi semuanya. Sebab yang ini sebenarnya dalam bentuk uh, paparan seperti full screen cuma di dalam di, di windowkan ataupun dilihatkan di ruang dia supaya kita boleh gunakan paparan uh, yang lebih jelas okay baiklah so selepas kita dah selesai kita dah puas hati dengan setting kita di OBS ni kita hanya perlu tekan start recording dan kita balik ke window ini dan kita bercakaplah seperti biasa sekali-sekala pandang juga kamera tu sebab kadang-kadang kita selalu pandang PowerPoint kita terlupa nak uh, tengok tu so kita boleh gerakkan PowerPoint kita di di sini dan dia akan gerak di OBS studio juga nampak tak So inilah cara kita gunakan dua paparan dalam satu skrin. Sekiranya uh, skrin anda lebih kecil, umpamanya 14 inci, umpamanya kita boleh sehatkan sedikitlah. Tapi jangan risau nampak macam kecil di skrin anda. Sebenarnya kalau anda crop nombor tu OBS tetap akan rakam seperti biasa. Contoh kalau saya stop recording sekarang, kalau saya pergi ke show recording, akan nampak masih lagi jelas dan masih lagi clear. Sekiranya so, anda nak kecilkan di bahagian OBS Studio pun boleh sebab di OBS Studio ni kita tak perlulah lihat secara penuh sebenarnya. So, kita hanya perlu lihat papanan yang telah ditunjukkan So kita boleh besarkan kita punya window ni. Tapi kita kena adjust lah. Uh, kita boleh besarkan sedikit uh, ruang untuk uh, powerpoint kita tu. Tapi kita kena uh, adjust balik. Tekan internet semua tu. Kita kena kecilkan sedikit di sini. Sebab dia dah panjang kan. So kita kena kecilkan sedikit. Baiklah itu sahaja tentang salah satu cara kita gunakan. Uh, dua paparan dalam satu screen monitor. Supaya kita boleh lihat dua. Uh, perisian ini digunakan secara serentak. Tanpa perlu dibelenggu dengan masalah powerpoint tu full screen. Kemudian kita tidak nampak uh, OBS kita. Baiklah itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Uh, jangan lupa subscribe kepada channel saya. Untuk video-video yang lain. Dan... Uh, Semoga kekal tenang dalam proses pengajaran anda. Terima kasih.